Sholat bagian 2 Ajimal tadi salat maghrib ya Iya ya Kenapa nggak tanya ya dulu? kan Ajmal belum tahu rukun solatnya. Masa dari berdiri langsung sujud? Hee, tadinya Ajmal pikir Ajmal udah bisa ya. Gak mungkin solat Ajmal sah kalau nggak sesuai dengan rukun-rukunnya Ajmal. Kalau begitu, memangnya apa saja sih rukun salat itu ya? Rukun salat semuanya berjumlah 13 Pertama berdiri bagi yang mampu. Kedua, takbiratul ihram Rafatnya adalah Allahu Akbar. Ketiga, berniat dalam hati ketika takbiratul ihram, Contohnya niat dalam sholat maghrib yang berbunyi, Ushoi fardu maghribi, salah sorokaatin, mustakbila hakil adaan lillahi ta'ala. Keempat, membaca surat al-fatihah ketika berdiri di setiap rokaat kelima, tumaninah ketika ruku. Tumaninah berarti tidak tergesa-gesa saat melakukannya. Keenam, tumaninah ketika itidal. Ketujuh, tumaninah ketika sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. ke membaca doa tasyahud ke-11 membaca sholawat pada Nabi Muhammad setelah doa tasyahud. ke-12 salam yang pertama. terakhir tartib. Artinya menertibkan rukun sesuai urutannya. Oh, jadi rukun salat itu semuanya ada 13 ya ya? Nah sekarang Ajmal sudah paham kan? Sebaiknya Ajmal ulangi lagi sholat maghribnya ya. Iya, baik ya.